sendiri dalam langkah sepi tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan semua takkan mampu mengubahku hanyalah kau yang ada di relungku hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta kau bukan hanya sekedar indah kau tak akan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 Di relungku Hanyalah Dirimu Mampu membuatku jatuh Dan mencinta Kau bukan hanya sekedar Indah Kau tak akan Terganti Meski waktu datang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 Oh. <sighs>